Semua orang mempunyai tujuan hidup untuk merasa bahagia. Namun jika itu adalah tujuan hidup kita, maka kita tidak akan pernah menjadi orang bahagia sepenuhnya. Karena kenyataannya, seringkali kita mendefinisikan bahagia karena keadaan kita. Karena kita memiliki harta kekayaan, karena kita memiliki popularitas dan sukses karena pasangan kita yang bisa dibanggakan karena kita mendapatkan kesenangan yang praktis dari hobi, drugs, dan lain sebagainya Tahun 2006 adalah tahun titik terendah dalam hidupku. Di usia 20-an yang masih muda, seharusnya aku bisa menikmati proses hidup tumbuh menjadi dewasa. Namun sebaliknya, aku berhadapan dengan masalah yang membuatku depresi berat karena ekspektasi yang tidak terpenuhi dari keadaanku dari orang-orang di sekitarku, bahkan dari keluargaku, di titik itu aku merasa bahwa kebahagiaan bukanlah milikku. Aku adalah manusia yang mungkin ditakdirkan mengalami kemalangan, kesedihan, dan ketidakberhasilan. Mungkin Tuhan hanya mengasihi beberapa orang dan bukan aku. Padahal, pikiran-pikiran seperti itu tidak benar. Ketika keadaan baik menurut kita, maka kita bahagia. Jika tidak, maka yang kita alami adalah tidak bahagia, karena kebahagiaan kita dikontrol oleh keadaan di sekeliling kita. Kebahagiaan itu memberikan indikator permanen. Sikap kita akan selalu sama setiap saat karena kita akan selalu dalam keadaan sejahtera. Bukan berarti sejahtera itu hanya sebatas sehat, low stress, dan hidup cukup tanpa kekurangan. Karena hidup tidak dapat diprediksi. Realitanya, setiap orang akan dihadapkan pada penderitaan di satu titik dalam hidupnya. Itulah mengapa kebahagiaan tidak layak menjadi tujuan hidup kita. Karena kebahagiaan itu hanya akan menjadi hasil produk tergantung keadaan kita. bahkan raja salomo anak daud yang merupakan pribadi yang memiliki kebijaksanaan yang besar juga harta dan kekayaan masih berkelut dalam pengejaran kebahagiaan yang ditulisnya dalam pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11 Semuanya adalah hal yang sia-sia. Kebahagiaan yang ditawarkan dunia tidak bisa mengisi kekosongan dalam hati kita. Kosongan apa yang kamu rasakan sekarang? Jangan buang energi berusaha untuk mengisi kekosongan itu dengan maksud mencapai tujuan hidup. Karena kepenuhan kita hanya ada di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan Paulus di Efesus 3 ayat 19-20. Ketika kita menyadari bahwa kepenuhan hidup kita hanya di dalam dia, maka dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jauh di dalam lubuk hati kita yang paling dalam Dia akan mengungkapkan bagian diri kita yang tidak kita sadari Bahkan yang takut kita mimpikan Yaitu keinginan Tuhan yang menjadi keinginan kita Kita akan terkagum-kagum dan terpesona akan kuasanya yang bekerja di dalam kita Hingga kita merasa berbahagia karena damai sejahtera sudah menjadi milik kita di dalam Kristus.